Halo semuanya, um, selamat datang di channel aku Maharani Cindy Jadi, uh, this is my first video ever. Uh, jadi, bingung juga nih, apa <laughs> sebenarnya perkenalkan aku Cindy, um, and di video di channel aku ini nanti aku akan. Membahas sekedar tentang beauty tips, skincare Juga tentang fashion Dan lain sebagainya Mungkin nanti ada playlist dan semacamnya juga bisa ya Random, just a random thing Mungkin vlog juga bisa <laughs> Oke, okay, untuk video kali ini Sesuai dengan judulnya di atas Yaitu Get Unready With Me Jadi, uh, kebetulan aku udah Make up, make up Ya, bermake up make pria gitu dari jam 1 siang tadi. Artinya untuk menghapus make upnya. Jadi, uh, so this video is gonna be about "get and ready with me edisi menghapus make up". So, just keep on watching. Jadi, pertama-tama itu aku biasanya pakai hand sanitizer gitu hand sanitizer sanitizernya itu apa saja merknya bebas gitu dan yang pertama biasanya aku pakai mic cleanser dan juga tonic dari Viva aku ini aku pakai dua produk ini tuh bener-bener dari zaman aku SMP jadi pertama kali aku tahu kayak semacam double cleansing itu dari SMP Dan pertama kali produk yang aku tahu dan aku gunain itu dari Viva Dan yang pertama kali itu nih varian bengkuang Sebetulnya aku udah beberapa kali uh, ganti juga variannya gitu karena mau coba-coba juga Dan yang paling cocok itu yang bengkuang dan juga yang satu lagi yang green tea gitu dan sekarang aku pakai yang ini karena kemarin kebetulan aku pakai yang green tea dan udah habis dan sekarang aku mau pakai ini. Hmm. Jadi ini manfaatnya itu banyak banget sih. Jadi ini bener-bener ngebantu aku buat double cleansing dan juga ngehapus make up juga. Sorry motor, <laughs> Ngehapus makeup juga. Jadi aku biasanya pakai ini. Terus sudah pakai ini, tuh aku biasanya pakai Tony. Ini yang varian menggong ini tuh uh, lebih hasilnya itu lebih ke untuk wajahnya lebih cerah gitu Sebenarnya nggak yang signifikan juga sih ya Kalau cerahnya nyaman, cuma Ini dari Wardah itu membersihkan banget sih Jujur So, video I never Let's get unready with me ini aku tuh kayak gini gini, gini. jadi kayak pakai lotion ke muka gitu. Iya, yeah. tapi hmm. aku pakai, aku pakai lagi pakai maskara yang waterproof juga. Cep, kurang guys Ah. Oh. Sebenarnya aku jarang pakai banyak-banyak juga sih, kecuali kalau misalnya lagi makeup gitu. Dan itu juga kalau make berat juga, saya lebih yang kayak uh, make yang berat yang banyak gitu. Biasanya baru aku pakainya banyak juga. Tapi biasanya enggak sih. Tapi itu cuma ada bagian sih yang. Hmm. Terus setelah itu aku gosok-gosok gini, terus memutar gitu. Gerakannya memutar ya guys. di massage ke, di masa kecil-kecil gitu. Sekarang waktunya untuk dibersihin pakai kapas gitu. Jadi kayak di ya, dibersihin pakai kapas. pakai mic cleanser dari viva sekarang aku mau pakai face toniknya jadi uh, pakai face toniknya cukup tuangin ke kapas aja sih ini biar lebih uh, apa ya bener-bener mau bersihin banget gitu Gitu karena aku pakai pakai makeupnya cukup lumayan banyak dari berhari-hari berhari-hari maksudnya seharian jadi ya aku udah dituangin tadi ya, udah dituangin plastik ini itu pas terus aku usap. Kalau misalnya aku habis makeup seharian, itu aku nggak cukup hanya pakai mic cleanser dan pestonic dari Viva ini. Biasanya aku juga pakai, oke, okay. eh mau Jadi aku biasanya, jadi setelah pakai mic cleanser dan pestonic, aku pakai mic water. Terus, ya, pakai seperti biasanya, gitu, kapas. Dan aku pakai mic nya itu dari Nivea, Yang ini. aku udah pakai dari pertama kali aku mencoba untuk pake makeup make up. itu that was pas aku SMA aku mencoba untuk menghapus um, dan akhirnya kan aku harus pake, menghapus makeup dan semacamnya gitu jadi pas SMA itu aku belajar makeup tapi tapi makeupnya itu kan di luar sekolah gitu karena kalau misalnya ke sekolah kan gak dibolehin buat makeup juga gitu jadi biasanya pas mau main sama teman atau sama keluarga gitu aku biasanya habis makeup itu kan pasti ngebersihin, maaf oh, no, sorry ada tisu, ada uh, ngebersihin si uh, mic cleanser sama biasanya ngebersihin wajah itu setelah pakai makeup itu biasanya aku pakai selain pakai mic cleanser dan juga face tonic dari pipa tadi, biasanya aku pakai lanjut lah pakai ini gitu dan ini benar-benar perbekalan tanah aku banget sih, aku suka banget dan berber berapa kali aku uh, repurchase ini gitu kayak kayak nggak berapa botol yang aku habiskan <laughs> untuk ini gitu Jadi, karena kan uh, kalau misalnya nggak pakai makeup itu biasanya aku juga kalau misalnya males pakai double cleansing pakai uh, miclinsa sama versonic biasanya aku pakai ini aja gitu apalagi kalau misalnya nggak pakai makeup sama sekali gitu kayak cuma skincarean doang ya udah aku kayak ini aja double cleansing -nya. dan aku udah nyoba ini dari kemasan yang kecil, udah yang di yang segini-gini juga. Kayak udah berapa kali di purchase gitu. Saking sukanya. Hapus makeup aku uh, Dengan sesuai judul Video hari ini, dengan sesuai Tema judul video hari ini itu Untuk general dari With Me, menghapus makeup Bareng aku Dengan memakai produk uh, Yang aku Suka dan yang aku sering pakai Yaitu dari Viva Dan juga dari Nivea So um, Terima kasih banyak udah nonton video aku. Semoga uh, video ini bermanfaat dan juga uh, disclaimer, ini produk ini tuh tidak disponsori di pihak manapun ya. Ini pure aku ingin uh, berbagi kepada kalian, gitu. Dan karena ini perdana, aku membuat video "Buket Are you With Me" yang aku suka. Jadi itu so, intinya semoga bermanfaat untuk kalian semua. So thank you very much guys. <laughs> Don't forget to subscribe, like, and comment down below. Thank you. See you.